Mantap ya. ya Tati Wah Oke, okay, snopping ke okay, daerah pintu samudera sana ya Bantu di subscribe, like, dan komen, share Bersama teman-teman yang berada di luar sana <tip> Ya, yeah. yeah, BK Junior lagi tim air Hahaha <tip> ya ya udah pada lah disangka jupu ternyata lebih suhu iya bagus ya mundur dikit puter kamu di depan iya wow ketawi mantap mang sidi iya lompatin kita ya di sana oh ya bos ya ke atas happy itu, bentuk tangga-tangga dan memasang perlengkapan untuk nah, Untuk apa, Bang? Untuk snorkeling. Iya, snorkeling. Ini kita itu samudra. Iya. Jadi memang harusnya agak kuat kita lihat ombak. Bang ah, sekali. Ombak. Nih, wah. Berli langsung kita kasih makan Sari. ikan nantinya. Sama Bang Jul. Op. Tuh, wah. Wais. Wah, itu ombak tuh. Iya besar kahilah kuasa Tuhan ini hahaha <laughs> okay. ke aman komandan ya kita mas Tuh hari ini kita memakai perlengkapan. Hari ini juga. Iya. bang ya? lagi. dulu ya. silakan bang. Hati-hati. Next ready. Waduh, oh, bang turun aja. Bajunya masak, mau dia turun lagi Aduh tuh, kapten gimana? Udah turun aja Kapten nakoda kapal kita Wah Bang, lambaikan tangannya bang Iya <dye> <laughs> <coughs> Wah, adem Nian, bagus lah suka Suji sepi apa? sunyi, sepi tenang gak ada orang, kita aja hmm. punya mengah? Mbak ba, <laughs> ba. Hmm. oke, okay, next udah gak beri airnya bang hmm? udah ada yang tadi Satu, dua mantap, ya. Tati, oke. Serip ikannya, wah! Mantap, iya. Nih, lu pelampung ya, Mir? Pelampung, siap. Tuh sebentar. Kasih pelampung, nanti. Loh. Nih, komandan minta pelampung. Koptin! <laughs> abangnya juga? Kagak. Wih, kuat bang, ya. Tuh. Harusnya agak kuat. Harusnya? Ya, kalau nggak pakai pelampung, kok tanpa satu katak, capek nanti. Kalau pakai sepatu katak, udah kayak gini aja. Apa namanya? Layang deh. Iya. Ini spotnya jarang orang snorkeling karena dalam. Kalau yang tadi tempat kita buat yang pemula-pemula. oke orang-orang di sini, Bang. Oke. Ya. Oke, jalan dulu ya. Lanjut, Bang. Wah liburan ya hari weekend gini Oke, okay, sedikit kita ada informasi buat Bang Zul ya hari ini. Gimana Bang laporannya hari ini, Bang? Harus deras, sekarang di bawah bagus. Oke. Harus hati-hati buat pemula ini. Iya. Nggak boleh terlalu hmm. kandawa-kandawa Karena di sana ada hamba terlalu besar dan bagi pemula harap berhati-hati. Untuk healing Kemanapun berada khusus di daerah pinggir pantai tetap jaga selalu keselamatan dimanapun kau berada iya iya senang peluat hati bang Zul hobinya berenang Iya. Yeah. <tuk> berapa dah? Enggak. anak Bu. Ah. Eh. bawa nana <laughs> Bare. Kau udah bisa sempat boleh. mana